Selamat sore, teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan kami bisa berkumpul di Zoom Meeting ini. Kalau hari ini kami akan mengerjakan tiga kami, biar kau yang menolong, materi uh, modul 6 ini kami bisa kerjakan dengan baik. Kerja kelompok kami, diskusi kami juga bisa berjalan dengan baik dan lancar Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, selalu ya. Amin. Baik, teman-teman, silakan nyalakan uh, kameranya silakan nyalakan kameranya. Kita akan dokumentasikan dulu pertemuan hari ini. Lihat ke kamera semua ya, teman-teman. Senyum. 3, 2, 1. Baik, sudah teman-teman. Terima kasih. Hari ini saya mau share info buat UAS yang sudah saya tulis di morning. Kita ke morning dulu ya, teman-teman. Minggu depan libur. Minggu depannya lagi kita ketemu modul 7, kemudian lap 4, modul 8, modul 9, modul 10. Setelah itu UAS. Ngingetin lagi, kita di bawah ini ada quiz kecil, dikerjakan ya teman-teman, sama assignment. Ini juga teman-teman jangan lupa upload. Uh, hari ini kita lab 3, ada enam tas teman-teman. Nah, kemarin saya sempat untuk rekam uh, lab 3 kita, karena beberapa tasnya ada yang nunggu ya, nunggu beberapa menit gitu. Jadi saya bantu untuk rekamin kalau teman-teman ada kesulitan, takutnya nggak yakin, gitu. ini sebenarnya udah atau belum, udah beres atau belum, nah itu saya ada kasih tahu statusnya running, kemudian statusnya udah check pas seperti itu ya, teman-teman boleh dibantu dengan video ini. Tapi kalau nggak, silahkan diikuti dari uh, modulnya, di situ memang sudah ada langkah-langkahnya, teman-teman harus kemana aja. Cuman saya khawatir nanti bingung, oh ini harus nunggu atau udah selesai atau belum, seperti itu. Jadi silahkan dikerjakan di dalam kelompok. Terus buat teman-teman yang menjadi co-host saya minta bantuan untuk tuliskan ada CEO-nya ya. Jadi sebelum ke breakout room nanti saya akan set co-host dulu di chat zoom saya udah tuliskan sih minta dikasih nomor kelompok, NRP dan nama. Nanti teman-teman akan ke breakout room kurang lebih waktunya 30 menit. Bagi yang sudah selesai duluan tolong kembali ke main room yang jangan dikerjakan di breakout room adalah bagian tas 6 yang terminate. Jadi yang test termination ini kalau teman-teman dah selesai semua tas 1 2 3 4 5 pada saat mau mengerjakan yang tas 6, teman-teman kembali ke main room supaya saya bisa nilai kerjaan teman-teman dan teman-teman bisa upload ke Google Drive kerjaannya, rekamannya, kemudian fotonya, kemudian hasil diskusinya. Lalu teman-teman kelompok 4 Halo, Ci. Sudah berhasil, Kak? Sudah, Ci. Oke. Silahkan, teman-teman, di... Kita share screen, Lek. Like. Share screen. Terminate-nya di sini, ya. Siap, Ci. Tas 1 sampai 5 sudah. Berarti, teman-teman, silahkan tas 6. Silahkan dipilih instannya. Kok nggak dikasih nama? E instannya nya mau nggak dikasih nama? <laughs> Iya, belum belum belum dikasih, belum diedit sih <laughs> tadi Ci. Biar cepat aja tadi. Oke, okay. instant state silahkan. Ya udah checklist aja, so checklist instant state. Ya, udah udah. Dimatiin. Stop. Nih nih. -stop, terminate, tapi terminate. Terminate. Terminate. Terminate. Terminate. Oh. Terminate. Yang bawah. Terminate. Hampir saja. Terminate. <laughs> Harusnya gagal. Harusnya gagal. Gagal. Penet. Ah kan gagal. Penet. Itu sudah di instance state di eh apa di action sorry sorry di action di action di action uh, is In setting nih setting, ini, setting. Uh, termination protection ya yeah. ini dimatiin yeah, nah, Sip, di uncheck ya udah coba di Perlu lagi, terminate lagi, diklik dulu uh, instonnya. Oh, iya, oh, iya, terminate. Ya. Sip. hasil oke. Okay. Kevin jangan lupa presensi, um, okay, terus quiznya berarti teman-teman berhasil mengerjakan tas 1 sampai tas 6 Silahkan dicek oke okay. ya. Terus assignment intisari, jangan sampai Enggak ngisi. Oke. Okay, semua file, rekaman, foto bersama, silahkan di-upload ke drive. Oke. Okay. Oke, okay, selamat liburan teman-teman kelompok 4. Terima kasih. Thank you, Ci. Terima kasih, Cik. Terima ya. kasih, Bye, Ci. Bentar ya, kelompok 7.